Penyanyi Tiara Anehini, atau biasa yang disapa dengan Tiara Idol kerap dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan Dul dan Azriel Hermansyah. Berawal dari ajang pencarian bakat, Tiara pun digadang kadang kerap dijodohkan dengan dua orang pria tersebut. Tiara pun menanggapi jika hubungan dengan Dul dan Azriel hanya sebatas teman. Di tengah pemberitaan yang tengah ramai mengenai Azriel, Tiara pun tatapin Azriel terus bersedih. Ya, penyanyi berusia 18 tahun ini tak segan untuk memberikan dukungan kepada Azriel. Kayak tadi aku udah semangatin, pokoknya semangat aja buat ke Azriel. Semoga masalahnya cepat selesai, semoga cepat dapat solusinya. Ucap Tiara di saat ditemui di kawasan Kapten Tendian, Jakarta Selatan pada Jumat 12 Juni. Uniknya, Tiara dan keluarga bahkan telah bertemu dengan keluarga Anang Hermansyah. Penyanyi yang berasal dari Jember tersebut mengungkapkan jika dirinya dan keluarga diundang untuk makan malam oleh Anang Hermansyah. Pertemuan dua keluarga tersebut sempat ramai diperinjamkan oleh warganet. Sering dicuduhkan dengan Azrael Hermansyah, Tiara mengagumi sosok putra anak emansia tersebut. Dia bahkan menyebut jika sosok Azeria layaknya seorang kakak baginya. Aku juga baru ketemu sama Fazriel, baru sekali ya melihatnya. Dia juga baik, ya layaknya seperti orang kakak, ya seperti biasa lah, Tiara. Mengawali karirnya sebagai penyanyi, Tiara mengaku harus mengundang keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di tahun depan. Aku untuk tahun ini fokus karir dulu. Tahun depan, aku baru ikut kuliah ujak nyanyi yang berusia 18 tahun tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.